serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Baiklah bersahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial dari kok Chris Sebastian, satu jam yang lalu, mengunggah foto barang Rizky Bilar. Ini momen semalam saat... Meeting bareng dengan Kombas, persahabat ya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Kokris, masalah atau kegagalan itu seperti pupuk, pasti bau. Tapi itu yang membuat segalanya tumbuh lebih cepat di masa depan. BTW, mau ngetek yang di foto, tapi orangnya belum punya IG. Aduh, masya Allah banget ya. The best banget, kata-kata dari Kokris, persahabat ya. Mudah-mudahan, let's entertainment. Lebih tentunya bisa memberikan kebahagiaan, kejutan, dan pastinya semangat untuk Leslar Entertainment bangkit dengan wajah dan semangat yang baru pastinya Kita lihat juga bersama di kabar selanjutnya Ini ada momen spesial kedatangan Lesti Bilar dan Koruri Salim Ke tempatnya Bupati Cianjur, bersama ya. Ternyata di belakang ada Ayah kejora juga yang ikut mendampingi, Masya Allah Luar biasa melihat momen ini kita merasa bahagia ketika melihat kebersamaan Leslar Bunda Lesti dirangkul oleh Bapak Bi saat mau masuk ke pendopo Cianjur Persahabat ya luar biasa Mudah-mudahan sehat terus, apapun yang dilakukan hari ini semoga lancar dan sukses untuk Leslar, amin Berikutnya persahabat diunggah di GNSnya Koruri Salim Setengah jam yang lalu juga, Persahabatnya mengunggah momen Persahabatnya penyambutan dari Bupati Cianjur. Luar biasa, banyak media, banyak sekali persahabatnya warga-warga yang antusias ketika kedatangan Lesti Pilar dan Rudi Salim ke Cianjur. Ini luar biasa. Betapa senengnya, betapa bahagianya warga-warga Cianjur ketika melihat Lesti Kejora akhirnya berkunjung. Mudah-mudahan ya, apapun niat yang dilakukan oleh Leslar hari ini diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga, persahabat ya, momen penyambutan dari Bupati Cianjur kepada Leslar dan Rudy Salim Bismillah, semoga diberi lancar hari ini, apapun ini semoga bermanfaat bagi warga Cianjur. Amin. Doa terbaik ya, selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Bilar. Berikutnya, persahabat, kita simak juga diunggah visi Cianjur mengunggah potret Lesti Bilar dan Rudi Salim ya, Berada di Pendopo Bupati Cianjur Kita salpok juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun visi Cianjur Pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Bilar Serta pengusaha otomotif Rudi Salim Siang ini tanggal 29 November 2022 terpantau Berada di Pendopo Cianjur, kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman. Diketahui kunjungan tersebut untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para korban gempa bumi di Cianjur. Melalui unggahan story Lesti Kejora, dirinya beserta para donatur berhasil mengumpulkan hampir 500 juta untuk para korban gempa. Luar biasa banget persabatan ya Bunda Lesti. Berkunjung ke Cianjur, persahabatnya, untuk memberikan dukungan dan bantuan pastinya kepada para korban gempa bumi di Cianjur. Mudah-mudahan lancar sukses untuk Leslar hari ini. Berikutnya juga, persahabat ya ada wawancara langsung bersama Lesti Bilar. Persahabat ya mengenai kedatangannya ke Cianjur, Papa B menjelaskan dan menyampaikan bahwa kedatangannya ke Cianjur itu persahabat yang memberikan dukungan dan pastinya support dan bantuan dan salah satunya persahabat ya, Papa B dan Bunda Leslie Kejora itu akan membuat taman bermain anak-anak darurat persahabat ya. taman bermain darurat untuk anak-anak Masya Allah semoga selalu lancar ya niat baik dari Leslar. Kita selalu mendoakan, dan pasti kita juga selalu mendukung yang terbaik, apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga bersahabat di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif. Di antaranya dari akun Indah, 171 mengatakan, "Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, lestarah al-Fatih, taman bermain namanya." Aduh, Masya Allah, banyak ya. Kita simak di unggahan Official di Collection, duh. Ada bagian dari Lesti Lovers ya yang menunjukkan Leslar Al-Fatih taman bermain darurat Di Cianjur, luar biasa Kita juga dibikin salvo kalimat caption yang dituliskan oleh akun official Ade OMG, bibi cerah sekali IG banyak emas semangat kegiatan hari ini, nemenin bun-bun Lesti Kejora keluarga Leslove Cianjur paling senior Wow, luar biasa sudah standby ya untuk Lesti Lowers menemani Bunda Lesti Gejora untuk kegiatan hari ini? Lancar, sekali lagi hanya doa terbaik selalu diberikan untuk Leslar. Mudah-mudahan ada kabar baik dan pastinya ada kejutan yang selalu kita dapatkan dari idola kita Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Miller. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.